serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik kabar bahagia seputar idola kesayangan bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah para sahabat ya tanggal 24 ini adalah tanggal kebahagiaan Leslar yang mana Alhamdulillah Leslar tentunya merayakan 18 mon seri bersahabat ya Di tanggal 24 ini Masya Allah kita flashback dulu nih Ke momen-momen cute Papa Bilar di indosiar bersahabat ya Yang lagi gombalin Bunda Lesti kejora Tuh Bunda Lesti aja sampai ke semsem bersahabat ya Saat digombalin oleh Papa Bilar Wah Ini sih cute banget Masya Allah Mudah-mudahan saja Tentunya keluarga besar, terutama rumah tangga Bunda Lesin Bapak Bilar selalu langgeng, selalu bahagia dan selalu diberikan tentunya perlindungan. di sini juga banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari para fans, yakni dari akun Andrea Ayi85 mengatakan, gak berasa sudah 18 bulan mengidolakan dua artis dari dunia yang berbeda, dan pada akhirnya dengan takdir Allah dipersatukan menjadi pasutri atau keluarga kecil yang disayangi atau dikagumi banyak orang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala doa-doa baik terus mengalir untuk Leslar dan Abang El dari siapapun itu. Amin ya Allah. Masya Allah banget ya kita aminkan doa baik nih. Mudah-mudahan tentunya bayang sekali orang-orang yang mensupport banyak orang-orang yang mendukung buat idola kesayangan kita. Nah kita lihat juga di postingan ini persahabat ya, awal pertama kali tentunya pertemuan adalah kesayangan di acara One Man Show Tentunya ini untuk suatu kebahagiaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan Tak disangka-sangka pertemuan itu dan akhirnya mereka menjadi satu, wah Masya banget ya Tanggal 24 ini juga persahabat ya di bulan ini pun ada Abang L di tanggal 24 pertama mereka juga menjadi orang tua Masya Allah Persahabat ya Pokoknya lengkap dan kebahagiaan Dari Leslar Mudah-mudahan Tentunya kekompakan dari fans senjati juga Selalu terjaga Selalu terjalin dengan baik Amin Ya robbal Alamin Devasingan ini persahabat ya Tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yang sangat luar biasa juga yang diberikan yakni dari akun Instagram Sri Rahayu Nanda mengatakan di kolom komentar, amin ya Allah, semoga kebersamaan, kebahagiaan ini selalu mereka rasakan dan dapatkan. Rumah tangganya sama wa antiljahna, am amin. Masya Allah banget ya, doa doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Bismillah, yang selama tentunya tanggal 24 mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati. Selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan Amin Ya Alamin. Dan untuk berikutnya Bunda Lesti pun persahabatnya semalam ini mengunggah sebuah postingan di IGS pribadinya Mengunggah sebuah postingan kebersamaan dari fans Lesti Lovers Tepatnya Lesti Lovers purwasuka persahabatnya. ya Masya Allah ternyata Bunda Lesti kangen banget persahabatnya. ya kangen kepada fan-fans yang sangat luar biasa Mudah-mudahan bisa berkumpul dan bisa bertatap muka persahabatnya Kita juga pastinya kangen banget, rindu banget Tentunya bisa berkumpul dengan sang idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu sehat semua untuk kita semua Dan selalu diberikan kesuksesan pastinya, amin dan kabar berikutnya, persahabat, ada sebuah momen spesial di vlognya Leslie Entertainment. Di momen ini tentunya ada momen yang membuat kita ketawa bahagia juga, persahabat, ya. Ketika Bunda Lesti Kejora bercerita, nih, kepada Papa Rizky Bilar, ternyata... Bunda Leslie Kejora ini kena omel oleh Nin Saking asiknya nonton hingga lupa ngurusin abang L Persahabat ya Nah lo kena omel Enin kan Papa dan bunda L efek nonton sampai lupa baby L Katanya tuh <laughs> Ini tentunya membuat kita ngakak ketua bahagia juga Persahabat ya Keasikan dari bunda papanya Nonton Sampai BBL dirupakan, aduh, Bunda Lesti, ada-ada aja kelakuannya. Persahabat, ya, kita lihat juga di kolom komentar di sini. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Andrian. Dwi mengatakan, Bunda keasikan nonton film sampai ketiduran sama papa Bilar jadi lupa anak deh kena omel nin. Aduh, Abang L yang sabar ya nak. Bunda dan papa Bilar lagi proses menjadi orang tua untuk Abang L. share banget ya, lagi belajar. Mudah-mudahan Abang L tentunya selalu membanggakan kedua orang tuanya dan Bunda Lesti. papa Bilar menjadi orang tua yang terbaik untuk Abang L. Amin. Berikutnya juga persahabat perhatikan, kita tentunya keunggahan Papa Bilar semalam Yang membuat ngakak ketawa bahagia sejatinya sejatinya sini kita salvok juga dengan kalimat komentar Yang diberikan Oleh Papa Bilar, mohon maaf Editan ini sudah disetujui oleh YBS Wow <laughs> Persahabat ya Ini sudah disetujui katanya tuh Oleh YBS, kata Papa Bilar Ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ngakak ketawa bahagia Masya Allah Mudah-mudahan tentunya Rumah tangga Leslar selalu langgeng, bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan kalian tentunya, sebagai fans jahat harus terkompak, tetap solid mendukung yang terbaik apapun itu. Untuk Lesti dan Rizky, bila selamat tanggal 24, selamat berbahagia pastinya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.